Kumpulan hadis-hadis Nabi tentang pemimpin Abdullah bin Amru bin al-esherodiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan, dikuasakan, kepada mereka. Hadis Riwayat Muslim Ijadil bin Himar Rodialohu Anhu berkata, Saya telah mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Orang-orang ahli surga ada tiga macam, Raja yang adil, mendapat taufik hidayat dari Allah. Dan orang belas kasih lunak hati pada sanak kerabat dan orang muslim. Dan orang miskin berkeluarga yang tetap menjaga kesopanan dan kehormatan diri. Hadis Riwayat Muslim Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, "Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri." Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya, diminta pertanggungan jawab dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Abu Jala, Makil bin Jasar Rodiyalahu Anhu berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Ali rodialohu anhu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam mengirim syariah, pasukan yang berjumlah 300 sampai 400 orang dan diserahkan kepemimpinannya kepada salah seorang sahabat Ansor. Suatu saat dia marah kepada pasukannya dan berkata, "Tidakkah Nabi menyuruh kalian menurut kepadaku?" Mereka menjawab, "Benar." Kini aku perintahkan kalian untuk mengumpulkan kayu dan menyalakan api kemudian kalian masuk ke dalam api itu. Maka mereka pun mengumpulkan kayu dan menyalakan api, dan ketika akan masuk ke dalam api, mereka saling pandang satu sama lain dan berkata, Kami mengikuti Nabi Alaihi SAW karena takut dari api, neraka. Apakah kami akan memasukinya?" Tidak lama kemudian padamlah api dan reda juga amarah pemimpin itu. Lalu kejadian itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda, andaikan mereka masuk ke dalam api itu, niscaya mereka tidak akan keluar selamanya. Sesungguhnya wajib taat itu hanya dalam kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Anas radiallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah saw. Dengarlah dan taatlah meskipun yang terangkat dalam pemerintahanmu seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hunaidah Wa'il bin Hajur radiallahu anhu berkata. Salamah bin Jazid Al-Jufi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami? Maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat?" Pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan pertanyaan itu hingga ditanya kedua kalinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengarlah dan taatlah, maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu." Hadis riwayat Muslim. Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, "Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan."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 Muslim, Abu Zar berkata, Ya Rasulullah tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku? Maka Rasulullah Alaihi Wasallam memukul bahuku sambil berkata, Hai Abu Zar kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai amanat yang pada hari kiamat hanya akan menjadi kemenyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Kamu akan berebut pemerintahan dan akan menjadi kemenyasalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abu Zar, saya melihat kau seorang yang lemah dan saya suka bagi dirimu apa yang saya suka bagi diriku sendiri. Jangan menjadi pemimpin walau terhadap dua orang dan jangan menguasai harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Abu Syihab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tiada mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi, seseorang yang menganjurkan kebaikan dan seorang yang menganjurkan kejahatan. Sedang orang yang selamat ialah yang dipelihara oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang menteri yang jujur, jika lupa diingatkan dan jika ingat dibantu. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah memberi padanya menteri yang tidak jujur." Hingga jika lupa tidak diingatkan dan jika ingat tidak dibantu. Hadis Riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, Akan ada para pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Siapa yang tidak menyukainya maka dia bebas dan barang siapa yang mengingkarinya maka dia selamat. Akan tetapi, dosa dan hukuman, diberlakukan kepada orang yang ridho dan mengikuti para pemimpin itu. Para sahabat bertanya, "Apakah kami boleh memeranginya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab, "Tidak boleh selama para pemimpin itu masih mengerjakan salat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "Mudah-mudahan Allah melindungimu dari para pemimpin yang bodoh." Dungu Ka'ab bin Ujizah bertanya, apa yang dimaksud dengan pemimpin yang dungu wahai Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, mereka adalah para pemimpin yang hidup sepeninggalku. Mereka tidak pernah berpedoman pada petunjukku, mereka tidak mengikuti sunahku. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka ataupun mendukung atas kezaliman mereka, maka orang itu tidak termasuk golonganku karena aku bukanlah orang seperti itu. Mereka juga tidak akan mendapatkan air minum dari telagaku. Wahai Ka'ab, sesungguhnya puasa adalah benteng, sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Sedangkan sholat adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah kurban. Dalam riwayat lain burhan, dalil, Wahai Ka'ab sesungguhnya tidak akan masuk surga seonggok daging yang berasal dari barang haram dan api neraka lebih berhak untuk melahapnya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia terpecah menjadi dua golongan, pertama, orang yang membeli dirinya, menguasai dirinya, maka dia itulah yang memerdekakan dirinya. Golongan yang menjual dirinya, maka dia itulah yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal Rasulullah Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zolim. Hadis Riwayat Tur Rasulullah Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian membunuh para pemimpin kalian, pedang-pedang kalian banyak sekali meminum darah, dan agama kalian diwarisi, dikuasai oleh orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal Rasulullah Wasallam bersabda, tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang dibebankan padanya dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya. Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang berhak untuk memberikan ceramah, nasehat, cerita hikmah, kecuali seorang pemimpin, atau orang yang mendapatkan izin untuk itu, mamur, atau memang orang yang sombong dan haus kedudukan. Hadis Riwayat Muslim Rasulullah Wasallam bersabda, setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya, pada hari kiamat pasti akan didatangkan. Kemudian malaikat mencengkeram tengkuknya dan mengangkatnya sampai ke langit. Kalau ada perintah dari Allah, lemparkanlah. Maka malaikat akan melemparkannya ke bawah yang jauhnya adalah 40 tahun perjalanan. Hadis Riwayat Ibnu Majah Rasulullah Wasallam bersabda, setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu. Hadis Riwayat Muslim Abdullah berkata, akan datang pada kalian satu tahun, masa, yang lebih buruk daripada tahun, masa, sebelumnya. Akan tetapi yang aku maksud bukanlah sebuah tahun yang lebih subur daripada tahun yang lain, ataupun seorang pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin lainnya. Akan tetapi di masa itu, telah hilang wafat para ulama, orang-orang terpilih dan para ahli fikih kalian. Dan kalian tidak menemukan pengganti mereka. Sehingga datanglah sebuah kaum yang berdalil hanya dengan menggunakan rasio nafsu mereka. Hadis Riwayat Ad-Darimi, Rasulullah Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang yang bakil, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan pemberian, dan pemimpin yang buruk. Orang yang pertama kali masuk surga adalah budak yang taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Rasulullah Wasallam bersabda, Sesungguhnya aku orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk surga, orang yang mati syahid, seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak majikannya, dan orang fakir yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Aku juga orang yang paling tahu tentang tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, Seorang pemimpin yang otoriter, sewenang-wenang, seorang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya, dan seorang fakir yang sombong Hadis Riwayat Ahmad Apabila ada dua orang laki-laki yang meminta keputusan kepadamu maka janganlah engkau memberikan keputusan kepada laki-laki yang pertama Sampai engkau mendengarkan pernyataan dari laki-laki yang kedua maka engkau akan tahu bagaimana engkau memberikan keputusan hadis riwayat at turmusi Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Muas ke Yaman, beliau bertanya, "Wahai Muas, bagaimana caramu memberikan putusan hukum?" Dia menjawab, "Aku memutuskan menghukumi berdasarkan ketentuan dari Al-Qur'an." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Mu'az menjawab, Maka aku memutuskan berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Bagaimana bila tidak kau temukan dalam sunnah Rasul? Mu'az menjawab, Maka aku berijtihad berdasarkan pendapatku sendiri. Rasul bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk taufik kepada duta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan Hakim Kodi sepanjang dia tidak menyeleweng kalau dia sudah menyeleweng maka Allah akan menjauh darinya dan setan menjadi temannya setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat pengaduan dan kemiskinan maka Allah akan menutup pintu langit terhadap segala pengaduan hajat dan kemiskinannya janganlah seorang pemimpin Hakim itu menghukumi antara dua orang yang berseteru dalam keadaan marah emosional ada serombongan orang yang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu Anhu kalau kami bertemu dengan para pemimpin kami maka kami pasti mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang kami katakan bila tidak bertemu dengan mereka pemimpin. Ibnu Umar radhiyallahu Anhu berkata, hal itu kami anggap sebagai sebuah sikap munafik. Hadis Riwayat Bukhari. Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang salim. Hadis riwayat et -Tirmidzi. Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dia tidak sudi memandang muka mereka, dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang tak kabur. Hadis Riwayat Muslim Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis Riwayat Ahmad Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, 'Ya Allah, siapa yang menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersukar pada mereka, maka persukarlah baginya.'" Dan siapa yang mengurusi umatku lalu berlemah lembut pada mereka, maka permudahlah baginya. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu bani Israel selalu dipimpin oleh nabi. Tiap mati seorang nabi, seorang nabi digantikan oleh nabi lainnya. Dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa Khalifah. Bahkan akan bertambah banyak, sahabat bertanya, Ya Rasulullah apakah pesanmu kepada kami? Jawab Nabi Alaihi Wasallam, tepatilah bayatmu kontrak politik, pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka Allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya. Aits bin Amrul Rodiyallahu Anhu, Ketika ia masuk kepada Ubaidillah bin Sidat berkata, Hai anakku saya telah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam otoriter, maka janganlah kau tergolong daripada mereka. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim Abu Maryam al-Asdi Rodialohu Anhu berkata kepada Muawiyah, saya telah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diserai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari kiamat. Maka kemudian Muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang, rakyat. Hadis Riwayat Abu Dawud, et Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada tujuh macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah, imam pemimpin yang adil dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid dan dua orang yang saling kasih sayang karena Allah baik waktu berkumpul atau berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan cantik, maka menolak dengan berkata, saya takut kepada Allah. Dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang berzikir ingat pada Allah sendirian hingga mencucurkan air matanya. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta. Barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan, menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kesaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka penguasa dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kesaliman mereka maka dia adalah bagian dari golonganku dan aku dari golongannya dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Abu Zar berkata saya berkata Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam tidakkah Anda menjadikanku sebagai pegawai pejabat Abu Zar berkata Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, Wahai Abu Zar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam penguasa yang adil dan doanya orang yang dizalimi." Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit, seraya berfirman, "Demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya. Dari Abdullah Ibnu, Amru berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan ar-rahman Azza wajalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Makil bin Yasar, dari Al-Hasan, sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Makil bin Yasar ketika dia sakit sebelum dia meninggal. Maka Makil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah Alaihi SAW, Aku telah mendengar beliau bersabda, tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga. Hadis Riwayat al bukhari Barang siapa meminta jabatan untuk mengadili kaum muslimin hingga mendapatkannya kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya maka baginya surga. Tetapi barang siapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka.